Assalamualaikum semuanya ketemu lagi bersama aku Uci dan di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian karena banyak banget teman-teman yang masih bingung fungsi-fungsi dari susu prenagen gitu karena uh, untuk susu prenagen ini itu banyak banget jenis-jenisnya sehingga teman-teman tuh kadang bingung gitu kan ini buat apa ini buat apa ini buat apa kayak gitu nah video kali ini aku bakal ngebahas dan ngejelasin ke kalian apa aja jenis-jenis dari susu prenagen. Atau susu program kehamilan yang terkenal itu yang sering dikonsumsi teman-teman Tapi masih banyak dari teman-teman yang bingung gitu kan Apa aja manfaat dan fungsi-fungsi dari susu-susu tersebut Oke sekarang kita bakal ngebahas satu-satu ya Pertama adalah susu Prenagen Essences Jadi susu Prenagen Essences ini pernah aku bahas di video aku sebelumnya Dan banyak banget dari teman-teman yang konsumsi Dan di disini teman-teman banyak juga yang bingung kayak gitu padahal udah jelas ya, di kemasannya itu diperuntukkan untuk siapa-siapa aja kayak gitu seperti kita ketahui bahwa e, mengkonsumsi susu prenagen ini itu bisa menyebabkan kenyang kayak gitu kalau misalnya kayak konsumsi obat-obatan itu tuh kekurangannya tidak mengenyangkan tapi kalau misalnya minum susu prenagen ataupun susu program kehamilan lainnya Itu bisa meningkatkan memberikan rasa kenyang kayak gitu. Sedangkan untuk yang tablet itu tuh nggak memberikan efek kenyang. Oke, kita langsung bahas aja satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah prenagen essences. Diingat ya teman-teman, kalau misalnya prenagen essences itu digunakan buat teman-teman yang sedang ngejalanin program kehamilan nah susu ini itu ditujukan buat memenuhi kebutuhan vitamin di dalam tubuh untuk ibu-ibu atau orang-orang yang sedang merencanakan kehamilan tapi gak masalah sih kalau misalnya dikonsumsi untuk ibu-ibu yang udah hamil bahkan yang udah melahirkan itu tuh bagus banget karena di dalam susu ini dia itu mengandung vitamin yang membantu perkembangan tubuh janin juga kayak gitu sehingga siapa aja boleh konsumsi apalagi buat kalian yang belum kehamilan yang udah hamil ataupun yang udah menyusui itu tuh boleh kayak gitu di dalam susu ini sendiri dia itu ada yang namanya kolin yaitu kolin ini yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dari ibu yang sedang menjalani program kehamilan. Itu juga di dalam susu ini, yaitu mengandung vitamin E dan antioksidan yang sangat tinggi sekali. Makanya kalau misalnya kalian itu konsumsi vitamin E sebaiknya jangan diminum secara bersamaan dengan susu prenagen ini, karena di dalam susu prenagen ini udah mengandung vitamin E yang sesuai dengan kebutuhan harian kita kayak gitu. Kan, misalnya kalian pengen konsumsi natur e atau vitamin e dengan folafit kayak gitu itu boleh-boleh aja tapi kalau minum secara bersamaan dengan susu prenagen kayak ini menurut aku jangan ya karena di dalamnya itu sudah mempunyai kandungan vitamin e nya itu sendiri. untuk susu ini sendiri itu dia disediain 3 rasa yaitu rasa vanila muka dan rasa coklat teman-teman. jadi kalian kok pilih lah, mau rasa yang apa yang menurut kalian enak, enggak bikin enek kayak gitu. Su so, yang kedua adalah susu Prenagen Momi MSS ya, teman-teman. Nanti aku bakal tempelin apa namanya? susu-susunya kayak gitu biar kalian bisa bedain. So, kalau misalnya buat uh, Prenagen MSS ini, Momi MSS ini buat buat ibu-ibu yang udah hamil atau di trimester pertama yang biasanya sedang ngalamin mual muntah pusing dan sebagainya, pun dari susu emesis ini sendiri dia itu selain untuk mengurangi rasa mual muntah untuk ibu hamil, juga bisa membantu memenuhi kebutuhan zat besi atau menghindarkan dari anemia kayak gitu sehingga bisa memenuhi kebutuhan ibu. Terus juga bisa meningkatkan kecerdasan anak, makanya kalau misalnya kita itu sedang hamil, wajib banget untuk konsumsi susu-susuan kayak gini. Karena untuk kebutuhan bayi dan uh, diri kita sendiri atau untuk ibu itu sendiri, kayak gitu. Sehingga kita dan bayi atau kita dan janin itu sehat kayak gitu. Nutrisi di dalam tubuh kita itu terpenuhi otomatis. Bayi yang ada di dalam kandungan itu bisa dapatkan kesehatan juga yang baik kayak gitu dan bisa meningkatkan kecerdasan bahkan perkembangan otak bayi yang normal gitu. untuk menghindarkan bayi dari kecacatan bawaan dan yang ketiga adalah prenagen mumi jadi susu ini itu digunain atau diberikan kepada ibu-ibu yang udah hamil dari udah melewati trimester pertama yaitu trimester kedua dan ketiga kayak gitu jadi Teman-teman, uh, kalau misalnya kalian itu udah hamil di trimester kedua ataupun ketiga, kalian boleh konsumsi susu yang ini, prenagen murni ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan janin atau nutrisi untuk janin supaya terhindar dari kecacatan batang otak ataupun kelainan janin itu sendiri. Jadi, kalian bisa konsumsi ini, selain itu juga bisa berikan. Vitamin tubuh juga, kayak uh, yang lainnya juga bisa memenuhi kebutuhan vitamin harian ibu juga. Gitu. Dan yang terakhir adalah, adalah Prenagen Lactamom. Jadi, Prenagen Lactamom ini buat teman-teman uh, atau ibu-ibu yang sedang menyusui, yang butuh uh, nutrisi yang cukup untuk menyusui, sehingga memberikan kualitas asi yang baik untuk bayinya kayak gitu jadi di dalam ASI itu mendapatkan banyak vitamin yang bisa membantu perkembangan otak dari bayi ibu sendiri kayak gitu sehingga mengkonsumsi susu ini sangat penting banget untuk teman-teman yang sedang menyusui jadi, itu bisa membantu untuk memperlancar ASI juga dan bisa memberikan nutrisi yang bagus untuk bayi kalian kayak gitu ini itu sendiri ada tiga rasa yaitu rasa mocha, rasa vanilla, dan rasa coklat Jadi bisalah kalian pilih rasa yang mana aja yang cocok di lidah kalian kayak gitu. Terakhir adalah Prenagen Juicy Jadi Prenagen Juicy ini teman-teman buat teman-teman yang sedang menjalani program kehamilan Di dalamnya juga sama sih mengandung uh, sanfolar dan vitamin-vitamin lain yang mendukung untuk melakukan program kehamilan Sebenarnya untuk uh, untuk Prenagin Juicy ini nggak mesti buat yang sedang program kehamilan sih, sebenarnya buat kalian yang sedang hamil, sedang menyusui, boleh untuk konsumsi ini karena kebutuhannya itu sama buat memenuhi vitamin di dalam tubuh juga. Jadi, bisa lah akan konsumsi kapan aja dan di mana aja kayak gitu. Nah, itu aja informasi dari aku untuk membedakan jenis-jenis susu dari Prenagin ini. Yang masih membuat kalian bingung itulah manfaat-manfaatnya dan tahapannya Yang pertama buat kalian program kehamilan Sedang hamil mengalami mual muntah Terus yang ketiga untuk menutrisi bayi dan ibu hamil sendiri Yang keempat untuk menyusui Dan yang terakhir adalah untuk konsumsi harian lah kayak gitu prenagen Jadi bisa kalian konsumsi kapan aja dan dimana aja Oke, okay, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalin komen kalian di bawah. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan follow IG aku dan DM langsung ke Instagram aku untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Nanti aku bakal langsung jawab. Karena kalau misalnya kalian komen di um, di YouTube, di channel aku, aku kadang nggak terlalu perhatiin karena aku jarang stay di YouTube. So sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, bye.